Back to my channel Minus slot Oke okay. Nah kali ini kita main di status of Olympus ya Dengan ditemani Situs slot gacor saat ini Garuda 138 Mantap jiwa Untuk Kali ini kita bawa Modal 45 Langsung saya 6000 Nolcentang 20 sepen, ya. nah, okay. Bola dari saat -saat Yang ini Langsung saja Dengan modal red bawah Oke okay. Kita lihat Apulah ah, Dikasih sekedar terbatis You It's Dibadikan sepinnya 20 sepin turutku Habis itu 20 sepin tepat ya nah, Ya pokoknya Sepin 20 sepin Oh, ini kita yang Untuk konten hari ini cukup sampai sini saja ya Terima kasih banyak yang selalu support channel ini Sehat selalu Lanjut di konten besok Bye-bye